Yes. Yes, selanjutnya Bapak Ahmad. Ahmad Sobari Akan di switch Jangan tegang bar. Santai, relax Nyebur di sini kalau. <laughs> Ya, lagi dipersiapkan alatnya oke langsung saja ini dia prosesnya Agak, agak ngilu gitu kayaknya Sakit, takut. gimana sih bar? pusing langsung tadi ya? bar. Mantap Kayak dikili ayam gitu ya Bar, sini lu Bar Bagaimana rasanya? Rasanya kayak Kayak kili Apa yang dikilik Hidung Mulut Wah, Tapi mantap ya? Mantap Semoga hasilnya negatif Mantap di sini Bapak ini. Bapak, Bapak, Bapak ompong namanya. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Yes, eh selanjutnya puding Biasa dipanggil Ompong. Oke. Okay. <laughs> ini dia orangnya. Guys, topinya buka dong. Topinya. Nah, sip. di alatnya guys. Sayupun, oke. Okay. seperti ini. Wow. Oh, saya saya gimana eh, mas saya mau bersin aku <laughs> santai relax bernapas habis itu menari-nari Sekarang rongga tenggorokan ya. Uh. Oke. Okay. Okay, sekarang giliran saya. Oke. Okay. Tegang guys. <laughs> eh bagaimana perasaan anda? <gabas> ah, agak agak beritak gitu <gabas> Pantau sama itu Bang Iya <tuk> <tuk> gimana? guys? Saya langsung naik kepala. Kayak ada ombak, menerjang. Hah. <tuh>. Mantap. Buka mulutnya, pakai makanan ya? Wow! <laughs> <laughs> Oke, okay, terima kasih.